Oke okay. hmm. Oke okay, teman-teman selamat datang di channel sensei. Kita lanjut lagi mana camnya part ke 33 ya teman-teman Oke okay, kita langsung lanjut Kemarin itu sebenarnya baru upgrade-upgrade ya jadi semuanya udah hitnya udah pada naik dan juga untuk job yang itu udah pada diganti. Oke deh langsung aja ya kita ke student affair. Oke di student affair kita masih banyak pelajaran ya. Kalau bisa sih nilainya ini ya teman-teman. Oke di sini <tuh> ada yang banyak, yang banyak ya teman-teman. Sini ada cooking Membuat apa ini Oke okay, ya teman-teman Mungkin ini Ambil yang stasis application ya teman-teman Yang gurunya is Oke okay, kita ambil dulu Ini bukan required Jadi kita bebas ya Mau oh, ngambil yang mana aja oke okay. okay, ini diintang sintesis Oh teraflam Oke okay, kita bikin teraflamme Oke okay ya kita harus membuat Terra Flame di sini. Terra Flame itu yang apinya gede ya teman Oke, okay, disuruh nyari sendiri. Hmm, resepnya disuruh nyari sendiri apa gimana ini? Oke deh. Kita ke student affair kalau udah beres. Oke deh. Buat travel ya. <laughs> oke deh hai mm -mm -mm. oke okay, ya kalau misalkan ke fakul ke si iswoldenya gimana teman-teman coba tanya bisa nggak Soldi Sensei Bagaimana ini Kita coba tanya Oh kita bisa tanya teman-teman Oke okay. hmm. Oh disuruh pulang Oh, suruh pula. Enggak <laughs> dikasih tahu ya tugasnya di sini. Oh. Oh, di sini ada ini. Informer. Oke. Okay. Bayar, teman-teman. Oh, ini kalau misalkan ini kita bayar, teman-teman, bayar orang, bayar orang. Jangan dulu deh. Oke ya, jangan dulu. Nanti mungkin kita kesini lagi, kita lihat dulu. Kita bikin Terra Flame ya. Coba kita ke workshop aja, teman-teman. Sebayar <laughs> orang ternyata. Kita lihat api ya. Flame. Oh, ini udah ada Terra Flame. Cuman kita harus bikin kanan kristal dulu. Oke, okay, ya, teman-teman, jadi di skip aja ya untuk bikinnya. Oke teman-teman, jadi tadi udah bikin tera flame nya dan lihat informasinya juga. Ternyata kita harus bikin tera flame yang detailed ya, yang kualitasnya detail. Dan disitu situ harusnya netly katanya rapih ya, berarti detail. Dan ya lumayan lah teman-teman. Mudah-mudahan sih benar gitu ya informasinya. Ya oke deh, kita langsung cek aja ya teman-teman. Mudah-mudahan benar. Oke okay deh <laughs> Ini bikin ini lama Lama pokoknya temen Tadinya bikinnya yang sempurna Yang 100% Tapi ya emang Bikinnya emang kita harus ini harus ngulik Harus diulik-ulik itu Resepnya Oke okay, kita lihat kita cek kita cek apa benar kualitasnya seperti ini. Jadi kita harus ambil kualitas lebih 15 sampai 30 kalau nggak salah. lebih dari itu nggak ada. Enggak ada detailnya. Ya, mudah-mudahan sih benar, teman-teman. Oke, okay, benar ya berarti, teman-teman. Berarti untuk bikin terraflame Flame ini bukan kualitas yang 100 melainkan kita harus bikin yang kualitas bawah ya, teman-teman. Kalau misalkan kita dapat nilai A dan A-nya dua, itu pelajaran kita nggak bakal banyak, teman-teman. Karena bintang kita udah kebanyakan. Oh mantep deh, ini udah pada diganti ya, teman-teman. Ya, jadi segini, satu, dua, satu, dua ya, gitu deh. Oh ini juga sih, Mopi masih sedikit ya. Oke dan di sini kita ada hari libur seperti biasa. Oke ini udah berapa menit? Uh, ini udah hampir 30 menit, teman-teman. Karena tadi bikinnya agak lama untuk sintesisnya, teman-teman. Oh, di sini. ditinggal kayaknya. Oh. Oke ada apa ini dengan salper sakit Salpernya Oke okay, ya kita save dulu teman-teman Sebelum melanjutkan ini ya Oke okay, kita save dulu Seperti biasa lalu kita Ambil ini dulu ya Kerja paruh waktu tapi jangan dulu Ngambilin ini ya cerita-cerita Teman-teman kita Salah Kita ke ini dulu Student Appear seperti biasa kita ambilin ini ya, ambilin job-job. Oh diinah banyak, udah, oke, okay. kita ambil ambilin dulu aja ya teman-teman. Eh, oke, okay. oke okay, semuanya udah diambil ya teman-teman, uang kita 46 ribu masih banyak. Oh di sini udah ada temennya ya ini si cewek yang kemarin. Oke. Okay. <laughs> Oke okay deh kalau gitu. Kita cek dulu ini di memo job kita apa aja. Oke. Okay. Di sini Living Forest. Oke. Okay. Ini monster monster kita harus bikin chinok. Cinok satu di dungeon ya, Cinok, Globe, sama Brilliant Stone. Oke, okay, kita bikin dulu ya. Ini nanti di ini aja ya, di skip. Oke okay, ya teman-teman, tadi udah bikin banyak ya, bikin seperti biasalah buat kerja paruh waktu. Dan tadi aduh sayang banget udah bikin bikin terus malah ini ya malah nge-like -lag, lagi nggak bisa ngebaga bisa gimana gimana. Aduh jadi harus ngulang lagi teman-teman. Jadi lama lagi. Ya udah deh. Kita langsung aja ya. Di sini kita ke kampus dungeon. Di sini kita ngasih cinok atau ikan cinok. Ikan cinok. Oke deh, kita kasih ini kasih bapak-bapak. Oke, makasih. Oke. Sama-sama, Bapak langsung kita ke kampus dungeon kita harus ngasih globe oke okay. kampus eh kampus ground mau oh, jadi kampus dungeon sih oke okay, ya kita kasih ya okay, kita kasih oke okay, udah berhasil oke okay, langsung di sini Udah, ini langsung kita ke classroom, teman-teman. Oke, di sini ada event, teman-teman. Jadi juga sebenarnya ada event udah kerekam, cuman ya gitu deh, teman-teman. gara-gara ngebug sama belum di-save, lupa. Aduh, jadi jadi ngulang lagi, teman-teman. Bikinnya. Aduh. Oke okay, di sini Mopi masih okay, teori teman-teman. Oke. Okay. Oke okay, di sini Mopi mengajar mengajar kelas teman-teman. Oke okay deh, hmm. oke okay, di sini mantap. Hmm. Oke okay, di sini mau ping, ngajar ya, teman-teman. Oke. Okay. Oke okay, teman-teman kita langsung lanjut tadi di kelas cek si movie itu ya kita langsung lanjut aja kita masuk ke kelas di sini ruangan kelas kita Point kelas oke okay, mantap kita langsung ke sini di sini ada si kacamata oke okay. oke okay, mantap makasih untuk itemnya oke okay, sama-sama oke okay, udah semua ya. Mana nih? Eh. Nih ya, ini dungeon, nanti kita harus ke dungeon, teman-teman. Oke, okay, sekalau sekarang kita ke workshop. Cekidot. Oke okay, mungkin untuk part ke 33 ini sampai di sini dulu aja ya teman-teman. Tadi sebenarnya udah sampai dungeon, cuman sayang banget tadi gara-gara ngebak dan belum di save jadi salah ya. Ah, jadi sayang banget lah pokoknya ya teman-teman jadi ini sampai di sini dulu aja di sini jobnya tinggal tiga kita nanti ya dilanjut aja ke part berikutnya Makasih yang udah nonton di part 33 ini jangan lupa subscribe ya teman-teman di sini YouTube masih youtuber pemula lah ini ngomong juga masih ya masih ginilah Makasih buat yang nonton Thanks for watching Terima kasih telah menonton video ini